Drama Korea Ender The Queen's Umbrella telah rilis pada 15 Oktober 2022 di saluran TVN. Berikut sinopsis Ender The Queen Umbrella yang dirangkum dari berbagai sumber. Senin, 17 Oktober 2022, Ender The Queen Umbrella merupakan salguk drama historical fiksi dengan latar dinasti Joseon. Aktris senior Kim Hye-soo memerankan karakter utama, Ratu Im Hua Ryong. Kim Hye-soo merupakan aktris Korea yang melejit pada era 80 dan 90-an. Kini di usia 52 tahun, ia dipercaya memerankan tokoh utama. Ender The Queen's Umbrella juga dibintangi oleh Kim Hyesoo sebagai ibu suri Dowager dan Choi Won yang sebagai Raja Yi Pemeran 5 pangeran putra Ratu Im adalah Moon Sang Min, Bai In Hyuk, Yun Sang Hyun, Yoo Seon Ho, dan Park Ha Joon. Melansir situs Midramalist, Serial ini termasuk dalam kategori black comedy. Lantas, seperti apa jalan ceritanya? Dalam sebuah istana kerajaan yang terlihat tenang, terdapat permasalahan yang membuat keluarga kerajaan cemas. Raja Yi Ho dan Ratu Im dikaruniai lima orang putra. Sayangnya, Kelima putra mereka memiliki masalah masing-masing dan sulit diatur. Raja dan Ibu Suri tak yakin para pangeran ini layak meneruskan tahta. Im dibuat pusing dengan ulah putra kandungnya alias para pangeran. Ada seorang pangeran yang gemar bermain wanita, ada pula pangeran yang malah sekolah hingga jadi bahan gunjingan penghuni kerajaan, seperti para selir dan putra raja dari selir. Im Hwariong sendiri sebenarnya bukan sosok ratu yang kalem. Ia bisa marah bahkan mengumpat. Kini, dengan caranya sendiri yang acap kali melanggar protokol kerajaan, Im Hwarion bertekad untuk melindungi dan mendidik para putranya agar menjadi penerus yang baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan subscribe.